Ya sabar sabar. Siap, siap, siap di bawahnya oh. So, oh, okay. okay, itu hmm. iya. ya, ada Oh, mirip ya. Jadi saya penerangan saya di sini. Kita ya. oh. ya. ya. ya. Hah? Masuk. Dah, tadi. Dek, jangan maju-maju dulu, Dek Coba, Pak Boleh lepas di mana, Pak? Kemarangan nombornya, Pak Di bawah kolong di bawah ini udah pasti udah diperiksa kalau semua ada buku-buku mencurigatan mbak Pak, Pak. ditemukan buku-buku agama <tuk> bisa tunjukin ini ke kita, kita ini, pak ya. Hah? ini untuk bahan ya bahan -bahan, yang ini bahan -bahan. jadi yang ditemukan ini ya sama magazine ya sama magazine ini bahan bahan, hmm, magazine. bahan, -bahan ini. Magazine. ini bahan bahan, bahan, -bahan, bahan, -bahan. Hmm. ini ada krisbow ada busur hmm. itu juga hasil buatan dia ya ada yang khusus gak? satu aja di sini ya. Hmm. ada ya, itu. ada nak lagi ke Ini dikirim saya. senjata. Jadi senjata ditemukan di mana? Iya. Di bawah-bawah. Bawah kolong. Ada ya. 8 senjata ya? Bukan, bukan 8 senjata. Berapa? Di sini kita temukan satu. Satu, senjata api, oh, senjata api, api. Mm -hmm. Yang di bunker di bunker waktu itu kayaknya enggak ketemu. Hmm. Jadi yang di sini satu, di sini satu. Terus ya. yang lainnya? Yang lainnya kan masih yang di sini masih dalam bentuk ini ya. Bohong apa tadi? Setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam bunker tersebut, ya sudah kita temukan beberapa. Waktu yang lalu antara lain adalah senjata rakitan ya, senjata panjang rakitan yang sebanyak diantara yang sudah siap itu sudah dibuat Karena memang sudah ada pemesannya, kemudian sudah sempat dibuat itu adalah senjata panjang Ya jenisnya senjata panjang dan juga diuji coba di dalam bunker tersebut Jadi memang di dalam bunker tersebut itu tempat persembunyian daripada barang-barang eh, bukti termasuk juga dalam aktivitas melakukan eh, perakitan senjata api, dan juga dalam merakit bom. Jadi, apa gunanya air yang setinggi uh, lutut ya, itu adalah untuk membuat kedap suara. Jadi memang dilakukan peledakan di dalam uji senjata tersebut di dalam lokasi ini. Dan suara daripada suara bebek ini, suara hewan bebek ini yang ter Istilahnya dapat membuat uh, pengaruh orang tidak terdengar suara ini Jadi memang sangat pandai sekali terhadap tersangka ini Memang upik lawangan ini sangat uh, pandai untuk membaca situasi yang ada Memang dilihat di sini antara masyarakat satu dengan yang lain Sangatlah berjauhan Dan hamparan juga cukup uh, apa, hamparan sawah juga cukup luas dan juga masyarakat di sini menganggap dia adalah sebagai berprofesi sebagai peternak bebek atau peternak itik itu yang saya sampaikan di Lampung sendiri sudah berapa lama ini UPIK Belawan tinggal di sini, Ya kalau dikatakan ya cukup lama ya. Artinya kita ketahui bersama semenjak UPIK Lawangga ini adalah e, semenjak menjadi DPO dari beberapa kasus yang ada ya baik dari bom Tentena kemudian di Poso sampai dia melarikan diri ke sini ya itu cukup lama sampailah kemarin. Atau beberapa waktunya lalu di tanggal 23 November 2020 dapat ditangkap Dengan tanpa adanya perlawanan dan barang bukti sudah kita saksikan sama-sama tadi Adakah senjata jenis senjata yang dia buat? Saya sampaikan bahwa kemarin rangkaian-rangkaian eh, eh, eh, penangkapan daripada tersangka DPO ini Yang paling dicari ini salah satunya adalah DPO Upi Lawanga tanggal 23 November 2020 Dan satu lagi adalah tersangka Zulkarnain alias Arif, Arif Sunarso. Nah itu juga Arif Naso juga sama Keduanya ini mempunyai uh, Peranan yang sangat penting Ya salah satunya adalah Ini uh, Upi Kelawangnya ini adalah Seorang uh, profesor Yang bisa dikatakan di kelompok ini Karena memang dia kepandainya Dalam merakit dan merakit senjata Dan juga uh, alat bahan-bahan produk yang lainnya Ya itu dia kemampuannya dia Seperti itu dan sudah teruji Dan sudah pernah di banyak bebeknya ya masih ada yang Oh udah di